Sudah terlihat ya teman-teman Sepertinya banyak sekali ini harta karunnya Ada apa ini? Kita cari yang pertama ini apa ini? Wadidaw Ada Pop It Esprit Oke kita ambil Ada apa lagi nih teman-teman? Wah Ada gelas Elo Kitty kita ambil Ada apa lagi nih teman-teman oh, Lucu Ada bola emulsion Bunyi ya teman-teman Cantik Oke kita ambil Apa lagi nih teman-teman you know? Ada gerobak es krim apa yang suka es krim jangan lupa sikat gigi ya kalau sudah makan es krim ya oke kita ambil apa lagi nih wadidau ada mainan semangka ku semangka semangka semangka ku suka semangka semangka semangka siapa yang suka semangka warnanya merah Jangan lupa makan buah ya teman-teman. Ambil ya. Lagi nih. Apa ini teman-teman? Wadidaw ada Yupi Yupi Nadal Yupi berbentuk mie. menu Indonesia mie goreng. Bismillahirrahmanirrahim. Lucu ya. Oke kita ambil teman-teman. Ada apa lagi di sini? Wow, banyak sekali Yupi! Teman-teman, apa ini? Ada Yupi Hot Dog? Apa ini? Wow, ada Yupi Burger! Kita cari lagi, teman-teman. Ini ya. Wah, ada yupi kentang goreng. Waduh, ada kuda poni. You're gaining on it. Apa ini? Wah, ini ada kursi makan. Kita cari lagi teman-teman Wah ini ada alat kedokteran Ini ada apa lagi nih Oh ini mainan alat kedokteran Ini untuk mengecek telinga Namanya otoskop Nah ini berfungsi untuk mengecek telinga Lagi teman-teman Warnanya hijau Wadidaw ini Mainan setrikaan ya. Ambil ya. Mau lagi nih. Wah, ada sendok garpu. Ada sikat kamar mandi. Ada gogok. Sorry ya teman-teman. Kita bersihkan dulu. Lucu ya. Ada apa lagi teman-teman? Wah, ada mainan anak ayam. Teko-teko-teko-tek. Anak ayam turun berkotek. Lucu. Oke, kita ambil. Si ada teman-teman. Oh, ini mainan donat susun. Apa ini Oh, ini buku, teman-teman. ABCD -teman. itu harus dihafalkan. Jangan jangan lupa kalian baca buku ya. Oke, kita ambil. Ada apa lagi nih ya? Ada dong. Ada sisir. Apa lagi nih? Wah, ada keranjang buah ini lagi. Wadidaw, ini ada mainan bintang laut. Teman-teman, video kali ini sampai di sini dulu ya. Makasih sudah nonton. Semoga kalian suka. Oke, Kakak mau mainan dulu. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih, dadah. Wassalamualaikum.